bubuhannya ini mama nak mama dahakan non bubuhannya kembarataan, nala ada mali laki kawan ini duit pada laki seorang, lalu memikirakan non laki kawan, desakan sadar diri kawan kada sadar diri muar bana unda. Gak suka gelai Mama Hadran tuh Lalu maa, mengipikakan laki kawan tu Lawan yang Aajian Aajian jarang goyang dukun Disambur-sambur lagi kawan Di nang Segala macam Karena sadar diri kami sudah besi kawan Bila kawan Kadada bak kawanan Lalu kawan disambati Bila seikung kadada Wah ya ini Kayak di lagi sayangai Bicara cari musuh menahanak becari musuh Hari ini gini kawan Kita mengalahi orang Orang tua ini cari kawan Banyak-banyak Jangan tapi anak Pak rabu-rabu laki orang, apalagi memikirkan laki kawan yang berduit dasar kawan kada sadar diri, ikam ini lah kuntilanak ini dasar kuyang nyawen kada sadar diri kalau perlu ketumpalak, tapi aku... bisa tetap karena tap bilang-bilang nang belalah kau luka kahiler, koko nyanyar, koko nyanyar tapasan loyok-loyok cawat -loyok, nang kayak angka 8 ini <laughs> di penghujung tahun 2020, nih kita di rumahan aja bama masakan Dengarakan kan tikai tek o oh tek dengarakan jangan tapi handak open BO Jarko open PJS aja terima duit TRF terima ka itu sudah tikai kada kau open BO kalau pindah ditangkap orang, kukunya nyanyar ku ke hulu ke aku... hilir hmm. Ini dengarakan kan anaknya nok pina handak patah di betis pinambelalang hulu ke hilir bepepe ka itu sewangai, masih bujang kanakan ni kayak ni pang kada kada kata guran bila harbanan lo kuitan marasa menghudah kuitan mati kada ada lagi saurangan di muhasak kakak-anak ini, apa-apa kuitan nih itik dan harapkan tikai juga jangan open BO, jangan ya, ditangkap polisi ikan punya kukunya setu kamarik lah ini umur nah, masih hanya 14 tahun udah jadi itik ini mata kaur tarinya toilet, di jalan sama rasa undur lagi Halo Pak. sampai Betul, Bu. Gohor, hmm. betul berjalan sama rata undur. Nah, ketua betul, aku ulang. Ibu Ira, nama apa pulang? siap-siap, bayi. Iya, ya, iya. iya. Iya, ini ona ya, ini iya. Iya, iya. Iya, iya. Iya, iya. Iya, Tungguin lagi, -tuk. oh, ya,